Sopir Bung Karno, kisah persahabatan seorang sopir taksi dengan Presiden Republik Indonesia, ditulis oleh Hendy Johari, dilansir dari Historia.id. Di luar politisi, tokoh pergerakan dan pengusaha mungkin hanya Arif, orang terdekat dari Presiden Soekarno. Sebagai sopir pribadi Bung Karno, Arif terlihat tidak pernah merasa canggung jika berhadapan dengan sang presiden dalam situasi apapun. Kedekatan itu terlihat nyata jika keduanya sedang terlibat suatu pembicaraan. Dalam buku kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967, Mangil berkisah pada sekira akhir 1945, Bung Karno mengunjungi Garut dan berpidato di lapangan Cisurupan Begitu selesai, Bung Karno langsung menaiki mobilnya. Namun setibah turun kembali karena didapatinya Arif belum ada di belakang setir. Dia lantas menyuruh beberapa ajudannya untuk mencari Arif. Beberapa menit kemudian, Arif datang diiringi para ajudan. Dengan tenang dia kemudian masuk ke bagian depan mobil dan setelah semua rombongan berada di dalam mobil, Arif pun perlahan menjalankan kendaraan tersebut. Arif kau dari mana saja Tegur Bung Karno Ali Ali merasa gugup dengan tenang Arif menjawab pertanyaan sang presiden Dari ngopi tuan habis mulai pagi saya belum minum kopi Aju dan tidak ngurusi saya dan saya kalau belum ngopi bisa ngantuk di jalan dan bisa kecelakaan di dalam mobil Saya yang bertanggung jawab sama tuan bukan pengawal Pengawalkan bertanggung jawab kalau ada bahaya serangan itu baru tugas pengawal Mendapat jawaban panjang lebar dari Arief Bung Karno pun diam seribu bahasa Namun sesampai di Jakarta Bung Karno secara tegas memerintahkan kepada para ajudan Untuk selalu memperhatikan semua sopir yang mengikuti konvoi Dalam perjalanan lain Bung Karno merasa terganggu Dengan suara berisik yang berasal dari badan mobil Padahal semua orang tahu jika sebuah mobil dinaiki oleh Bung Karno, maka tidak boleh sama sekali ada suara berisik. Sang Presiden bisa ngomel-ngomel. Arif memang tidak satu atau dua tahun mengenal Bung Karno. Dia sudah bergaul rapat dengan Sibung sejak dirinya masih berprofesi sebagai sopir taksi pada 1930-an di Batavia. Bahkan bisa dikatakan, Taksi yang dikemudikan Arif adalah langganan Bung Karno Jika dirinya tengah berkunjung ke Gang Kenari Kediamannya toko pergerakan asal Tanah Betawi, Husni Tamrin Awal-awal mengantarkan Bung Karno ke Gang Kenari Arif tadinya mengira Sibung adalah seorang sinyo yang sedang berkunjung ke rumah pacarnya Namun lambat laun dia tahu bahwa tujuan langganannya itu ke Gang Kenari adalah untuk menjumpai Husni Tamrin. Begitu seringnya Bung Karno menggunakan jasa Arif hingga muncul keakrapan di antara keduanya. Tak jarang sepanjang perjalanan stasiun Gambir Gang Kenari, Bung Karno bercerita tentang situasi politik terkini dan betapa tamaknya kekuasaan kolonial mengeksploitasi tanah Hindia. Di sepanjang perjalanan itu pula, Arif yang lugu, jadi mengenal apa itu marhainisme? Kejamnya kapitalisme dan bengisnya imperialisme. Juga soal betapa perlunya orang-orang Hindia bangkit menjadi bangsa yang merdeka. Dan tak terasa taksi sudah mencapai gang kenari. Pintu mobil dibuka dan Bung Karno pun keluar. Dia kemudian menjulurkan sebagian kepalanya ke dalam mobil lewat kaca jendela depan. Sambil tersenyum dia berkata, Trif biasa ngutang dulu ya. Gak apa-apa bung Pagi sekali Arif sudah menyusuri jalanan Batavia yang masih sepi Bukan menuju stasiun Gambir tempat dia biasa mangkal Tapi langsung ke gang Kenari Namun betapa terkejutnya Arif Saat sampai di sana Orang-orang membicarakan penangkapan langganannya itu Malam tadi oleh polisi Entah mengapa Mendengar berita itu Arif merasa sedih Ketika dia sibuk mencari rezeki untuk kepentingan perut sendiri Seorang pejuang yang memperjuangkan nasib bangsanya harus meringkuk di dalam penjara Demikian Arif merenung Sejak itu Arif tak pernah lagi bertemu dengan Soekarno Dari selentingan berita dia mendengar pemuda tampan yang dikaguminya itu sudah meninggalkan tanah Jawa Ya gubernur jenderal BC Diong tanpa ampun membuang sahabatnya itu ke tanah Ende di Pulau Flores, demi membuat Hindia Belanda tidak berisik oleh celotehannya di atas podium. Beberapa tahun kemudian, suatu malam, ketika militer Jepang baru saja berkuasa, seorang lelaki jangkung datang ke rumahnya. Di depan pintu, dia tersenyum lebar, sambil menyerongkan tangannya ke arah Arif. Arif baru sadar bahwa itu adalah Soekarno, dengan gembira, dipeluknya lelaki yang usianya tak begitu jauh dari dirinya itu. Soekarno hanya tertawa. Soekarno lantas secara singkat mengisahkan cerita hidupnya selama menghilang dari tanah Jawa. Tak lupa, dia pun melunasi seluruh utang-utangnya kepada Arif. Singkat cerita, Arif menyanggupi ajakan sahabat lamanya itu. Dia kemudian menjadi sopir pribadi Bung Karno dan ikut terlibat dalam arus revolusi bangsanya termasuk saat dia menyediakan sebatang bambu untuk mengerek bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Sejak itulah, Arif tak pernah berpisah lagi dengan si Bung, suka duka dilaluinya bersama-sama, hingga pada 1960, dia menyatakan kepada sahabatnya itu, bahwa dirinya tidak sanggup menyopir lagi Sebagai bentuk rasa terima kasih Presiden Soekarno Kemudian menghadiahi Arif Untuk pergi haji Demikianlah sejumput kisah Arif Sopir pribadi Sekaligus sahabat setia Bung Karno